cek cek cek balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya slot hari ini kita bawa modal Rp150.000 kita akan mencoba mencari RTP slot gacor hari ini khususnya RTP slot gacor Olympus hari ini ya bosku yuk ya, langsung gaskan aja kita mainaknya main dipet berapa nih bos 2400 4800 pun boleh 2400 dulu double cenggau aktif kita spin manual dulu lima kali ya slot seperti biasa kode kode pencari jv tuh kayak gini kita rombak-rombak dulu putaran-putaran oli terus ya. kuning boleh kuning kasih harus tidak mau coba nah, nunggu yang ada petir kalau nggak lima kali ini lima kali aja ya, cuk. kita langsung gas di 4800 double cenggau aktif. kita langsung gas di 30 quick aja ya slow ya Oh yang bertanya kita main di mana kita main di rtp8000 posisi itu slot bergacor tersolid sander ujian dunia hertz. di sini WD berapapun pasti berlunas posisi dan cuma di sini satu satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis real live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan trade game itu sendiri pastinya yo langsung ke Asken aja ke rtp8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen di bint komentar juga tersedia link komunitas grup tele di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor lotus hari ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor lotus hari ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor lotus hari ini ya guys. Karena cuma di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor lotus hari ini maka dari itu yudh gantung bantu ramekan gitu ya biar kalian selalu tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor lebih besar ini semain kita dapat Facebook di 4800 yusdur ya, ini udah 10 putaran yuk Ah, jenis cincin jenis pertanyaan dulu boleh cincin jenis pertanyaan anjing mau cukup lumayan 7.000 kali sembilan ya sudah 66.000 belum niche niche akan biru aduh ah, nanggung Nah, nanggung semua itu tadi pola petir semua, Ayo Aduh ah, aduh biru Nanggung semua tuh, eh, dan us mantap nih, wow! Atasnya jadi petir, harusnya jajan petah, jadi biru jadi De biru hijau. Hancur, nanggung lumayan 31.000 kali, 31.000 kali, 120 372 an lumayan, lumayan, lumayan. Tuhan lagi selagi nanggung, lima kali lagi nih, aku mencari lagi ke hasil harus gimana nih uangmu pecah enak ungu pecah enak ada ah, enggak mau tuh itu, itu biru bukan ya atasnya biru bukan ya itu malu itu, itu pecah dong itu pecah dong hantingnya ah, gugur kurang satu eh dong udah tercincin ah, nggak hmm. betul belum main lagi ya, sulit terdapat total tujuh puluh ribuan main pemain main cuan juga sih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 RTB slot gacor hari ini RTB slot hari ini RTB slot gacor olibus hari ini. Ya, seluruh karena cuma di sini kita selalu berbagi. Olah slot gacor hari ini khususnya olah slot gacor olibus hari ini. maka dari itu yudi bantu like, comment, subscribe. nya Share share ke teman-teman kalian juga boleh kalau biar teman-teman kalian juga tahu. Kalau cuma di sini kita selalu berbagi. Olah slot gacor hari ini khususnya olah slot gacor olibus hari ini. Ayo dong, us back to the game ya seluruh ya sih kasih dong kita geser ke turbo aja ya seluruh 20 kali ini biar kita dapat free sprint-free sprint mantap lagi lesu mau kubui tapi nanggung sih bukan feeling yang tepat buat bui, kita juga cari free sprint-free sprint tetap tenang kuasai ya surya tetap tenang kuasai Kak daging boleh, hijau mantap cincin cincin dulu, cincin jadian anjing cincin jadi. Saya sekitar di mana cuy itu masih biru, cucu, cucu, cucu, cucu. biru pecah gaya, biru merah kuning, hijau di langit yang biru. Belum kismu aku, anjing kainnya tuh, so. seius aus mana jpmu Biru kuning boleh biru boleh, hmm, biru dulu ternyata yuk gendeng dong jam pasir boleh anjing mau cium? cium cium cium cium cium cium dulu cium cium cium cium kita geser lagi lah ya seluruh kita naik bet ke 10.000 ini kita coba pola barber dari otong spin 20 kali turun quick dulu bonus kasih anjing malah bonus bonus kayak gitu keluar keluar terus ya seluruh Aduh, petirnya connect lagi. Cuma kali dua doang, harusnya tuh petirnya connect dulu, cuy. Baru bonusan turun gitu loh. Harus cincin dapet racun, tanggung tadi. Biru cincin tadi nanggung banget anjingnya, anjing-anjingan. Ini yang dipetit pet gini, dua tuh bonusnya, lu gak curah besok. Jadi kalian, 5 nih, mas puluh kali itu dapet bonus. Cu lumayan buat hmm, penyertabil modal ya surya Lu lihat modal gue turun-turun terus naik dikit dari bonus bukan dari petir itu kita berburu free-spin atau anjing banget ya. nekat nih berburu free-spin di bet 10.000 ayo dong bus, turun aduh tidak mau ayo um, atas mahkota skater. udah kelihatan banget tuh atas scatter aduh udah kuning khut-khut-khutnya oh, hmm. enggak tersebut kali putaran sudah berguna sekali-guna hai hai hai hai hai ke manual aja ya suruh ya. uh anjing di manual langsung petir turun job nih yang bikin nih kita turun di 240 kita langsung gas tembui aja ya surya semoga ini pancingan yang bagus ya Surya. semoga semoga saja terus kasih paham yang manis manisnya mantap mantap yuk Tendang nggak mau pecah kuning nggak mau pecah yuk biru dulu anjing nggak mau kuning juga mau udah tambahan yuk atas makhluk terkasih betul lah. harus betul semuanya-betul Ambil lima masih kita dapat tambahan-tambahan skin tambahan. ini Ayo, kasih yang manis-manis mumpung kita dikasih tambahan teman spin semoga kita dikasih jp-jp manis juga ya suh Aduh biru kasih enggak ya biru kasih enggak ya biru aku tidak masyarakat sur. lumayan tambah lucu ya ini dong terus uh, 34567 semuanya ya. hmm, tambah udah 10 masih sisa 15 kali lagi sur tenang tenang tenang saja biru dulu, dulu boleh mantap yuk ungu gua jadi dong ungunya jadi ah tuh muncul Hai dong lu ungu dulu mantap yuk, cenderu kupira kendang jam pasir juga tapi lu main ya slow tampil 14 nih, nanti 12 kali lagi nih tambel udah gede mantap itu jadi yuk kendang, hey eh, jam pasir turun satu lagi anjingnya mau jubu, lumayan, lumayan, cuma ngumpulin tampil dulu ini. Ya belum ada dapat tam-taman yang bikin kita meledak ledak kayak betul, betul uh nih gendang jadi nih gendang jadi fix gendang jadi dong gendang jadi buruk. khawatir lagi mantap belah jadi belah jadi atas biru harusnya cincin kalau enggak gendang nih anjing nglek oh. oh, nih uus uus jangan bercanda kau uus jangan bercanda kau khawatir lagi merah merah kurang takut. Eh lumayan ya lo ambil gede nih dua sembilan lima puluh lumayan, lumayan lah ya masuk ini dua hmm ini, biru kertas hmm. banyak lumayan dua sembilan ratus lagi dong hmm semua pecah sekali loh udah bisa lumayan <tuh> <sayang>. <tuh> ini, itu terus masih kita masih banyak tenang mantap tuh tiga terus lumayan biru masih jadi ini uh. uh, kuning kalau nggak hijau sih harusnya turunnya kuning dulu ternyata yuk hijau turun biru turunnya hijau jadi biru jadi uh aduh kuning kasir, kuning kasih kalau nggak jangan takut huh, ini kurang saat untuk main empat puluh tiga ribu kali tiga puluh delapan satu tuh lumayan lumayan lumayan ya aduh ini kesempatan bedeki kasih sini ayo dong kasih lagi dong kasih lagi uh aku dapat catu aku dapat hijau boleh jam pasir boleh kuning dulu ternyata ya hijau turunin dong hijau turunin mantap jam pasir 133.000 cuk lumayan pantas dari tadi nglek nglek nih kita mau dikasih jb-jb manis baru lumayan 33.000 kali empat satu satu sama dua meledak meledak meledak mantap lagi dan lagi kasih lagi us baru 3,4 mungkin 4 juta enak nih di hmm? atas cincin apa ya biru atau ungu aduh biru Cuk, lumayan nih biru gendang jadi kalau lagi jadi asik cincin jadi gendang turun ke atas gendang petir aduh tidak mau Dua kali lagi us cincin jadi enggak mau ya, aduh cincin kurang satu cuplas lah mantap nih, biru dulu boleh biru dulu cincin jadi cincin jadi biru turun biru turun biru turun hijau hijau hijau hijau atas kucuk kuning kuning fix petir nih hmm. lumayan ya tuh ya senaribu kali 44 hmm. 41 hancur wududududududududu wow. kita meledak-meledak-meledak mantep nih jadi mantap di 3,9 juta-4 kita langsung ganteng kan saja karena keselamatan Wendy sudah terbuka luas ya seluruh saya Tongspin pamit mundur diri bye bye seluruh salam jackpot.